Okay. Ya, uh, ya malam Pak Jarod. Jadi ya. gini, uh, saya itu parunya mengalami fibrosis, um, lalu juga ada informasi. Apa ya? ada penjelasan. Uh, uh, fibrosis itu kalau istilahnya kayak kita keloid di kulit gitu Pak. Oh oke. Okay. Iya. Gitu. Kayak benjolan-benjolan gitu dong ya. Iya, tapi kan memang kita kan saya kan nggak bisa lihat apa ya secara fisiknya ya kayak keloid gitu di, di paru ya. Kayak yang saya lihat kan hanya di apa di hasil radiologi itu baret baretnya banyak gitu loh. Oh, kalau di kulit mm -hmm. kan kelihatan benjol-benjol. Iya gitu. betul karena kan organ dalam ya nggak bisa dibedah ya, ya. juga gitu. Nah jadi nah ini ada fibrosis ini uh, fibrosis uh, inflamasi termasuk bronkitis yang disebabkan oleh dari COVID delta yang waktu itu gitu oh, pak. Oke. Okay. Ya, dan oh, waktu itu sih yang saya udah, udah mau mati rasanya ya, itu saya sempet saturasi 85 seingat saya tuh, udah. gitu. Ya, gitu sih Pak. Nah lalu, uh, dan efeknya itu sampai sekarang, gitu Pak. Okay. Dan kayak mungkin Bapak bisa dengar suara saya juga sesengah-sengah ya. seperti ya. Ya. ini, uh, dan... Uh, ya uh, susah sih. Seperti tadi saya ikutin kayak saya lima menit juga udah sesak banget <laughs> bicara pun juga sesak gitu sih. Gitu sih Pak. Jadi okay. masih um, berterapi apa? Saya kurang jelas juga sampai saya beli alat nebu termasuk ada obatnya dan ya it doesn't help juga gitu Pak. Uh, saya mau walk exercise pun juga nggak berani takut-takut saya pingsan di jalan karena waktu saya covid delta saya nggak tutup covid saya udah pingsan mungkin seperti kayak anak Majarot gitu loh ya. karena saya juga pingsan-pingsan. Ya. Um, Freeblossus ini adalah keloid yang, eh, ya seperti keloid dan ini adalah permanen gitu pak permanen dan ya lifetime saya ngalamin seperti ini uh, yang nggak bisa diapain saya nanya ke beberapa dokter semuanya kalaupun mau di maksudnya gimana ya mau di dioperasi pun masa di di black, gitu di belek mau diapain nggak bisa juga gitu kan dan resiko kematian okay. gitu, okay. dan uh, tambah fatigue Pak. Fatigue sampai sekarang saya sampai nggak bisa uh, berfungsi normal jadi, um, jadi normal gitu. Capek banget sampai sekarang. Oh. Karena mungkin saya pikir oksigennya memang nggak bisa masuk ke saya kan gitu. Kalau sekarang saturasinya berapa? Uh, tadi <laughs> di bawah soalnya saya nggak sempet, nggak sempet ambil, saya cepat okay. sini saya cobain. Okay. Uh -uh. Yeah. Uh -huh. yeah pelan kalau ada pernah COVID kayak anak saya juga kena Delta bahkan pingsan dua oh, kali bahkan selalu iya. itu saya pikir udah dipanggil Tuhan gitu ya karena terkadang bergerak tak sentuh nggak bergerak senggol nggak bergerak dipanggilkan iya. oleh saya udah sampai aduh saya udah teratapan apa gitu nah rumah sakit penuh nggak bisa ke rumah sakit setelah pingsan yang pertama bukan membaik hari kedua pingsannya lebih parah udah kayak mm. lebih lama lagi pingsannya mm. itu nah e yang diserang oleh COVID memang adalah paru-paru makanya habis hmm. COVID kalau sembuh ada dulu naik sepeda bisa dua jam satu jam bisa 40 kilo eh, sekarang baru sebentar hmm. udah tersengal-sengal nggak bisa lari hanya bisa jalan nah itu berarti tandanya paru-parunya terkena lalu ada yang sampai ada gejala setelah sembuh ada perubahan seperti itu memang pasti kan periksa paru-paru ya dan ibu juga dua periksa bahkan hasilnya kelihatan nah sekarang adalah apa yang harus dilakukan gitu nah Mm -mm. termasuk penyakit yang berhubungan dengan paru-paru uh, adalah sas, mm -mm. yang disasar oleh uh, mm -mm. dalam arti target dari pelatihan ini gitu ya karena yeah, yeah. pelatihan ini yang dilatih paru-paru. Nah mm -mm. saya yang bisa ke contoh ya saya dan anak saya ini anak saya sekarang yang kena covid ini sekarang ini lagi mm -mm. di baru se seminggu besok dia terbang ke raja empat sebelum oh, berhidu, okay. dia di dan, dan, di bali dua minggu sebelum dari bali dia ke uh -huh. aceh ngapain okay. diving di Aceh? diving di uh, diving uh, itu butuh butuh tahan uh, nafas lama. betul. Uh, <laughs> uh, tapi kondisi anak bapak nah, uh, gimana paru-parunya? -paru uh, apa ada? Makanya, ada gimana? Ini uh, kita yang mau ajarkan kita perlu uh -huh. belajar menyehatkan kembali paru-paru. nah dulu anak saya juga bertahap. saya uh -huh. bilang uh -huh. kamu dulu sepedaan kan pergi jauh. nah sekarang kamu mm -hmm. bertahap dulu 10 menit. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oke okay, jangan lebih lama. jangan jangan merasa terobat. Yeah. obat. nah itu bertahap yeah. sampai akhirnya dia merasa fit. Nah, tapi itu tidak lama, uh -uh. tidak cepat juga ya. rekan dia akan anaknya mulai juli, juli gitu ya. Tapi sekarang dia udah yeah, dalam, yeah. dalam kondisi puncak. Nah, uh -uh. maka kita akan latihan selama 12 belas minggu, tiga uh -uh. bulan, uh -uh. ya, uh -uh. butuh waktu. Nah, tiap uh -uh. kali latihan, baik nanti uh -uh. kan baru metode satu, nanti ada sampai metode tujuh. -uh. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Seperti yang ini kan 200 kali, tapi ada yang cukup. Uh -uh lima kali 50 kali dulu berhenti. Oh, okay. ya, jadi ada yang misalnya kalau saya kok lebih nyaman yang masuk mulut eh masuk hidung keluar hidung ya makanya saya akan ajarkan oh. beberapa metode termasuk yang hari ini dah tarikannya sama tapi adalah uh -huh. bersila jadi duduk terlentang tidur dan bersila yang yang duduk dan terlentang tidur saya udah post di YouTube dan udah post di grup kalau grup mungkin belum nanti saya ulangi nanti bisa dicoba mana yang paling nyaman jadi bapak ibu kenapa saya mengajarkan beberapa metode supaya nanti bapak ibu mencoba akhirnya oh saya posisi yang paling nyaman ini nah saya contohnya saya sendiri untuk bersila itu saya 99, 100-nya jarang jarang tapi saya tuh duduk dan tidur paling nyaman karena oh, okay. dulu saya bersilat itu nggak bisa, kayak tadi 20 menit begitu, pasti nggak bisa bangun-bangun, pasti jatuh. Tapi sekarang udah nggak perlu duduk di atas bantal, nggak di atas bantal tipis, okay. udah bisa, mm. itu udah kemajuan, tapi saturasi setelah mm. Tapi kalau saya duduk mm. di kursi, mm -mm. 15 tarikan, udah 100. Kenapa? Okay. apa? Paru-paru mm -mm. itu -paru berkembang. ya Nanti Bapak Ibu mm -mm. akan mengalami juga paru-parunya membaik, karena memang kalau udah dokter nggak bisa operasi nggak bisa kita hanya bisa uh -uh. nafaskan nafas dari Tuhan ya dengan Betul. nafas Betul. ini oksigennya saturasinya kan dibuktikan dengan tes uh -uh. alat naik gitu ya punya uh -uh. alkali Mm -mm. Ya, yang disasar itu yang kita tuju adalah regenerasi sel sel-sel yang rusak mm -mm. untuk paru-paru mm -mm. untuk mengalami regenerasi sel dia mm -mm. Butuh beberapa kondisi ketersediaan mm -mm. asam amino ketersediaan mm -mm. enzimnya mm -mm. Kita sampai mm -mm. juga belajar enzimnya tapi kita mm -mm. mulai dengan nafasnya dulu karena oksigen dan alkali betul, betul. ini termasuk penting okay. nah okay. nanti seperti saya, saya juga mengalami perbaikan paru-paru dan cukup nyata hmm. sih, selama 4 bulan, ya, dari satu ratus sembilan puluh lima sembilan enam sekarang. Kalau begitu, latihan sembilan okay. 100 seratus. Nah, ini sekaligus ada pertanyaan, hmm. oh, ini, tapi soal PH ya. Nah, hmm. tapi begitu berhenti latihan ya. Kadang hmm. saya sembilan tujuh lagi, tapi belum ada berbagus sembilan lima. Bahkan saya, bapak ibu, nanti bisa ketik aja olah nafas secara ya, rutin, channel masuk YouTube, ketik itu hmm. atau di Instagram saya. Nanti saya mm -hmm. bisa tunjukkan saya dengan tenangnya enam mm -hmm. 60. Oh, oke. Okay. Jadi saya nah nanti kita akan sampai mm. di pelajaran itu juga, tapi nanti kalau yang yang pernah COVID jantung uh, dan apa uh, paru-paru nggak usah ikut yang sampai Iya, iya. 60, ya. kuat, Pak, Gak kuat. 90. Nah, uh, saya uh, uh. Bapak Ibu nanti bisa melihat dengan mudah di IG saya ada, di YouTube mm. saya ada. Itu nanti tekniknya udah teknik di mana kita tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas, dan diajarkan nanti besok tuh minggu kedua ya. Tapi ada tahan-penahannya. Oh, Jadi setelah oh, menahan, oh, lalu ditahan, oh, oh. sehingga saturasi oh, oh. dari 100 ini udah kita bikin 100, oh, oh. turun-turun, turun, turun, turun, turun, turun. Nah, mungkin Bapak-Ibu oh, oh. yang punya masalah paru-paru nanti cukup sampai oh, oh. 90 aja atau 95 aja. Begitu 95, tarik nafas oh, oh. lagi nah oh, saya nanti okay. akan tunjukkan saya sampai 70 mungkin di, di tempat pelatihan ya oh, nah, okay. dan itu tidak berbahaya karena sengat jadi gini yang berbahaya itu orang paru-parunya kena covid mm -hmm. lalu saturasinya rendah permanen gitu oh. atau pernah kena ya, ya. hanya kalau yang saturasinya ya. rendah ya. saya yang seperti kena. seperti saya gitu ya, ya pak ya. gitu ya saya maksudnya. bisa saya berani sampai 60, ibu bapak jadi saturasi ya. 60. saya masih orang kan Saturasi sembilan 2 aja masalah, pasang tabung oksigen 85 hmm. aja dokter udah emos kalau ada pasien kan, tapi ya, nah, ya. saya bukan pasien saya sehat cuma saya sengaja tapi ini sebenarnya ya, ya. kalau yang sehat itu untuk membaik, untuk membandingkan dengan para penyelam air, ya, ya. orang mau menyelam itu kan Hanya dia apa dulu iya. Ya. masuk ke dalam gitu kan, nah cuma ya, dia ke dalam ya. kan nggak bawa saturasi, nah kita kayak simulasi oh, okay. seperti itu, nah itu melatih paru-paru. Okay. Kalau mm -hmm. kalau satu pernah turun, nanti mm -hmm. naiknya cepet. Mm -hmm. Tapi kita belum sampai di situ ya. Jadi sekarang ini yeah. uh, ibu dengan latihan olah nafas justru itu uh. sekarang menjadi alternatif kayak mau apa lagi gitu. Ya tinggal yeah, yeah, alternatifnya tinggal ini gitu yeah, membuat, betul. membuat sel paru-paru membaik kembali. Yeah, dengan cara yeah, yeah, kita kasih oksigen yang penuh, pH yang alkali. Nah nanti mm -hmm. kita tambahkan pelajarannya supaya yeah. Sel itu terbentuk kembali, itu yeah. namanya regenerasi sel. Mm -hmm. Sel itu bahan bakunya asam amino. Lupa mm. asam amino yang mana gitu loh. Nanti saya akan ajari. Yeah. Kita belum belum sampai di situ yeah. ya. Kita fokus pada olah nafasnya. Tapi nanti kita olah akan sel. Nah kalau yang asam amino ini memang saya kuliahnya kan teknologi pangan gitu ya. Iya yeah, iya yeah, pak. Tapi selain kuliah kan ada juga orang kuliah udah lupa. Saya saya mm. produksi untuk tapi mm -hmm. saya nggak jual. Saya produksi kefir mm -hmm. dan jus probiotik. Oh, kita okay. berbicara mengenai uh, fermentasi untuk menghasilkan asam amino yang mudah diserap oleh tubuh sehingga nanti regenerasi selnya mm. uh, terjadi. Jus probiotik itu berarti untuk lambung ya, Pak ya? Oke, okay, nanti kita bahas, nanti aja saya singgung aja untuk untuk oh, menambah iya, tambah ini loh. Masih baru yeah. awal, baru minggu pertama ya. Ya, Jadi, jadi uh, akibat dari yang saya COVID-Delta itu kan uh, yang paling nyata itu di saya adalah paru. Uh, uh, paru, yang fibrosis tersebut, inflamasi sama bronchitis sampai sekarang. Sama oh. ini Pak, jadi per, per uh, apa per, perpori, perpori di saya itu seperti ditusuk jarum. Ah, sakit benar. Itu pun berarti sudah berjalan berapa lama ya ini? Berarti sekitar 6, uh, 8 bulan ya gitu ya sakit benar-benar dan saya sampai ke dokter manapun sampai saya udah pasrah saya udah pasrah pak, nggak ada yang bisa menemukan bilangnya apa ini lain ada yang bilang suruh fisioterapi ada yang nggak usah katanya cuma mereka balamin doang jadi I'm giving up <laughs> udah sakit pak luar biasa sakit jadi gimana ya Pori, kalau uh, yang uh, itu mungkin nanti kalau yang sampai sakitnya spesial begini dokter uh, gak, udah udah nggak tahu uh, mungkin tes uh, DNA bisa membantu nanti dari DNA oh, ke dokter okay. yang mengerti DNA. Oh ya betul. Karena ini ilmu betul. DNA ini kan baru 2013 ya. Iya iya iya. Ini sama-sama ya. antibiotik antibiotik bukan mana cok. yang cocok? Sama-sama um, oh, protein protein apa yang cocok? Sama-sama olahraga olahraga apa yang cocok? Itu oh, anak ya, kita ya. akan membantu. Betul Tapi, betul. Terlebihnya kalau yang dari saya ya saya berani uh -huh. ngajar adalah. Member, memberikan kondisi untuk terjadi regenerasi sel sel manapun yang sakit, ya termasuk uh -huh. paru-paru. Yeah. Gitu ya. yeah. yeah. Jadi kita mulai dengan satu persatu. Sekarang ini kita yes. menciptakan saturasi yang bagus dan yeah. tubuh yang alkali. Nah nanti dengan kondisi-kondisi yang lain yang akan kita sengaja ciptakan dengan dipelajari yeah. dan dilakukan. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah harapannya adalah regenerasi sel terjadi. Kalau yeah. regenerasi sel terjadi apa? Ya sakitnya sembuh gitu. Iya, iya, ya, membaik ya gitu. Yeah. Iya. Terima kasih banyak Pak Jarot. Thank you. Ya, yeah,